Ya, saya coba pahami uh, kekacauan pikiran itu ya kalau kita bicara tentang cross-cutting, ya, loyalties dia justru bekerja bila tidak ada akomodasi tidak diakomodir oleh kekuasaan jadi dari konsep aja, berantakan cara berpikir Doni itu kalau kita bilang basis sosialnya ada oposisi dengan sendirinya, tapi kita bicara tentang sistem politik kalau saya misalnya bicara Kritik habis-habisan itu, yaitu oposisi di dalam gagasan, tapi tidak dalam perimbangan kekuasaan. Harus hmm. ada partai yang mengimbangi itu, kecuali saya punya partai tiga empat partai.